balik lagi bersama Otong Spinner kali ini kita akan review game Get of Olympus. Kita bawa modal agak gede ya guys, 3 jutaan saja. Kita akan coba main barbar lah ya guys. Kita main di bed 8000 aja Pak ya? 8000 aja double chain aktif. Kita coba spin turbo 10 kali dulu. Hari ini kita main di konten 88 situs tergacor terlengkap dunia akhirat. WD berapa perlu bayar lunas cuma di sini guys, langsung coba aja terus untuk linknya ada di pin komen yang pastinya tuh ayo, yang pastinya cuma di situs ini guys, yang pasti mantap atas biru sekitar tiga nih tanda-tanda mantap nih kita coba 10 kali lagi, nggak konek birunya boleh satu lagi hijau boleh-hijau boleh, boleh. umumnya sekalian buat, nggak mau singa jangan ragu jangan timbang mainnya cuma di konten 88 di sana juga nggak cuma ada slot saja ada tembak ikan nomor togel pun ada kesuluruh kalau pengen angka-angka jitu langsung cus aja fanspage Facebooknya untuk linknya ada di pin semua semualah mau lu mau cari info rtb gacor mau apa di Facebook ada di tele ada langsung ucap di WU kisah intinya cuma di konten 88 yang asik ya rentara tuh ayo us. atas jelas ufh urut sekali merah sekalian merah sekalian dong merah sekalian cincin boleh gua lagi hmm, lagu semua lumayan lumayan 600.000 lumayan, lumayan kita mau cari profit di atas 10 juta nih atas kelas dong atas kelas dong malas ke intinya di konten 88 kita nggak cuma support di slot aja sih kita juga bantu kalian bayar bayar player, player nomor togel gitu ada angka-angka jitu yang selalu di-share di fanspage Facebook. Langsung cus aja ke fanspage facebook di pin komennya, guys. Jangan ragu, jangan bimbang, mainnya cuma di konten 88. Untuk slotnya, bantu RTP dan lain-lain ada di tele. Juga ada di WA pun. Langsung aja ke 5 kita main gak usah terlalu berbar lah guys. kita beruburkan sepuluh juta saja kalau oh, emang ada tanda-tanda waktu yang pas nih kita all in in-kan saja kita lihat dulu seberapa sering petir-petirnya kalau nah, cari gratis kan terus kan nah, juga ini kan lumayan bentar-bentar petir bentar-bentar petir kode-kode unik nih biasanya dari saya Hai munturkan aku jadi atas waktu lagi dong iya atas kelas atas kelas kasih merah hijau boleh hijau hijau hijau hijau nanggung semua cukup lumayan lah kita lakukan lumayan nih lumayan nih apakah ini tanda-tanda JP kita malam ini kita coba enggak nggak naik ke... kita coba kita tunggu dulu kita naik ke dua ya guys kita pelan pelan naik atas gunung petir nggak mau enggak ternyata dia malu malu usia atas gelas Usnya masih malu-malu nih guys, gimana ini gimana? Lalu, jangan ragu jangan bimbang nah, mainnya cuma di konten 88. Cincin? Cincinnya perang satu, cincin perang dua. Kalau di bertahan like dead aja. Oh, masih ada petir sih. Harusnya asik nih buat main. Kita tadi bawa modal jutaan asik awet juga. Atas gelas dong, atas gelas dong kuning boleh. hmm.. langsung semua hijau rasa hmm, kampret. Seperti ke cincinnya, cincinnya, cincinnya. Hmm. Asih dong, udah tiga -tiga terus udah tiga-tiga terus ini. agak-agak gimana gitu loh kita coba sepuluh kali lagi aja. ini tuh terus, ya sekalian loh. terus ya guys. Mungkin tahu juga nih sepuluh kali lagi lah ya. sekalian kita tes. masih ada petir enggak sih yang connect? banyak kan biasanya ada petir yang sering buat tapi enggak connect. Dan cari petir-petir yang connect. Oh, hmm, belum juga. Hmm kita bui langsung aja dua juta cok. Jadi apa, prok prok oh. Jadi naga yo, jadi naga yo, yo yo jadi naga yo. Wah, bagus. kuning kuning kurang satu, Kucuk, kuning, kuning kurang satu semua. Lumayan perkaliannya, kan? Udah, ini tanda-tanda JP nih kalau udah perkalian-perkalian kayak gini, tuh sudah sobat saksikan saja ya. Tapi, tes tes tes tapi, tapi, tapi, tapi, udah tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, udah, udah tapi, kalau gini ini atas belas petir dong. Atas belas lagi petir tuh. Ah, amiraasi banget cowok. Sayang sih, huuu, huuu, huuu, huuu. Terus apa? Dikit lagi balik modal, feeling petir. Bunyinya jadi instalnya. Atas cincin biru. Huh, mantap merahnya kurang sayang tuh lumayan, cok 2 juta, hmm. kayak gini nih yang bikin seneng nih, ini kayak gini nih kalau mode bar-bar, cuma-cuma banget, usnya tuh, gua di konten 88 lah, yang branding ngasih, cuma-cuma, JP, tanpa, eh, sedikit lagi, nih ya, yeah ngomongnya wow, kurang satu tuh kita kamu 48 oh, pecahnya pertanyaan pasti mantap ayo tetap petir connected Ah, itu sekalian dua lagi nggak mau dia malu-malu tapi pecahnya tuh 800.000 dan 5 juta aja tuh kita beli cuma 2 juta ini profit banyak ini atas mah atas cintin dong tir hukuk uh, uh, uh, hukuk uh, 9 juta cok profit profit profit profit yang enggak main-main cowok main-main cuk. Cowo. Aduh kabur saja lah kabur kabur kabur mumpung profit mumpung profit kabur aja lah ya seh terima kasih buat yang lo udah nonton bye bye